kiri Alhamdulillah udah ada atapnya itu <gif> Halo keluarga bahagia kita mau update progres pembangunan rumah nih <gif> dan ini perkembangannya kira-kira pas satu tahun Sejak pertama kali kita bayarin DP rumah, pondasi udah tertanam dan batako mulai disusun. Sekat-sekat pondasi -sekat untuk pembagian ruangan juga udah terlihat. Kalau lihat gambar desain dari developer, bagian yang agak menjorok ke dalam ini adalah ruang tamunya. Dan sebelah sini berarti kamar utamanya. Nah, jadi artinya kebalik dong ini antara desain gambar dan bangunan aslinya. Dan masih menurut gambar desain nih. Di samping rumah itu ada sedikit tambahan tembok untuk menutup akses menuju ke bagian belakang rumah, pikir saya. Privilegenya covering itu kan sebenarnya kita jadi punya dua sisi muka dan dua akses masuk rumahan. Tapi kalau dilihat dari daerah yang lagi dibangun, ini sepertinya kita nggak akan punya akses masuk dari samping deh. Why? Ya karena taman belakang yang sejatinya menjadi ruang terbuka untuk menghubungkan bagian belakang dan samping rumah itu, posisinya udah salah sob. Kalau diurutin ya, ini udah ketahuan, carport di sebelah kiri berarti sebaris carport itu ruang tamu, dan belakangnya lagi itu dapur atau taman belakang. Nah sedangkan sampingnya dapur itu udah ketutup sama kamar kedua, fix, kita nggak punya akses ke samping rumah. cuma dong, kalau mau bikin akses ke samping harus renov sendiri bongkar lagi, biaya lagi gak jajan lagi, gak jadi-jadi sebel komplain hmm, pastinya tapi tanggapan dari komplain gak pernah bisa memuaskan, sampai-sampai kita disuruh ngomong langsung ke supervisor salesnya, soal komplainan ini udah tuh ngomong langsung kirain mah, kalau udah sampai atas mau dikasih solusi, eh malah dimintain maaf, ya yeah. Dan alibinya itu karena ada miskomunikasi. Jadi, kata dia, sebenarnya desain gambar bangunan yang ini tuh nggak masuk sama harga rumahnya. Lah, terus kenapa pas ngejual pakai gambar itu, Pak? Kenapa nggak sekalian pakai gambar rumah tujuh lantai dan tujuh kurcaci? Bisa aja kan, tinggal kasih alasan yang sama. Selesai, kecewa. Oh, sangat, mau nge pakai jalur hukum, duh. Capek banget pasti, nguras waktu, biaya, emosi, dan ah kebayang dah ribetnya. Walaupun bisa aja sebenarnya karena emang ada undang-undangnya. Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal ini pada intinya melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang tersebut. Intinya sih, mau pakai jalur hukum atau musyawarah, baik lag lagi sama urusan kasus perkaranya, dan harus bijak dalam mengambil langkah. Kalau kasus saya ini, saya lebih pilih pasrah aja setelah berusaha tentunya. Pasrahin aja sama Allah. Alhamdulillah, jadi nggak khawatir atau jadi jengkel yang nggak perlu. Ya mau gimana lagi? Kalau itu memang cara mereka berjualan, gimana? Allahu alam. Yang penting kita nggak merugikan orang lain, dan berdoa aja supaya Allah memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Saya harap pengalaman saya ini nggak terjadi sama teman-teman ya, dan semoga bisa jadi pelajaran buat yang mau beli rumah. Jangan iya iya aja kalau disuruh tanda tangan dokumen, baca dengan seksama. Jangan males nanya kalau ada yang nggak sesuai. Pastikan isi dokumen jual beli itu tertera semua item yang akan kita dapat, termasuk ada gambar desain bangunan serta spesifikasinya dan ditandatangani oleh kedua pihak dan kita harus punya salinannya minimal di foto buat bukti. Iya ada tuh. Oke jadi harusnya itu di sebelah sini itu kayak ada ada tembok lagi. Ya, jadi ada akses buat ke, ke, ke Belakang gitu harusnya Harusnya Kalau di desain itu harusnya tuh, dia Tidak ada bangunan lagi Tapi entah kenapa Setelah jadi Tidak dibangun Dan mereka bilang itu hanya miskin perang. Sayang sekali Kita coba dari sini, bikin matahari. Ya, bersyukur aja sih Alhamdulillah. Udah dibangun, karena banyak kasus juga yang ada PW yang bilang tadi demi itulah pentingnya kita harus teliti kalau milih developer. Dan tau ga, pas rumah udah mau jadi nih, salahnya itu ngirimin foto kuat WA progres pembangunan rumahnya, dan lihat dong, Sambil rumah kita ada apa. Ya. Jadi, tanpa ada omongan atau info apapun sebelumnya, ternyata mereka jadi buatin tembok pagar di bagian samping rumah sesuai sama desain bangunan sebelumnya. Bener-bener suatu keajaiban, buka bukan? Ya, walaupun tetap aja sih, kita nggak ada akses pintu masuk samping. Wong layout-nya beda, tapi lumayan lah. Tembok pagernya siapa tahu kan di masa depan, anak kita minta piara macan, jadi udah punya kandangnya duluan. <laughs> selanjutnya gimana ya udah yang penting buat kita rumah udah ada progres pembangunan itu kita udah bersyukur sangat sekarang tinggal mantengin aja bener nggak nih pembangunannya bisa selesai dalam satu setengah tahun lama banget asik belum lagi proses terima unitnya dah doain aja supaya nggak lama-lama jadinya tekor juga ya kan bayar cicilan juga bayar kontrakan juga Oke, makasih teman-teman yang udah nonton. Semoga video ini ada manfaatnya ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Daaah!